Anda pasti berpikir bahwa Malaikat Ciptaan Allah yang paling besar adalah Malaikat Jibril, Israfil, dan Israel. Ternyata ada lagi Malaikat Ciptaan Allah paling besar yang jarang diketahui orang banyak. Siapakah mereka itu? Mereka adalah Malaikat Ciptaan Allah yang bertugas memikul Arashi. Mereka berjumlah empat Malaikat, mereka dijuluki dengan nama Hamalat Arashi. Rasulullah bersabda, Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu Malaikat Allah pemikul Arashi, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis Riwayat Abu Dawud Seorang wali besar dari tanah Jawa bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Dan mereka berada di dunia sebanyak empat malaikat, pada saat kiamat akan berjumlah 8 dengan bentuk kambing hutan. Jarak antara telapak kakinya sampai lututnya sejauh perjalanan 70 tahun burung yang terbang paling cepat.